Pada sebuah pulau, badai hanya pulang gemah Di sini, rata pulau dari karang-karang kambira -karang yang gelap. Pantai menganggarkan rahang, menelan waktu yang bertubuhkan gelombang. Tanah melulur eukalptus, sejarah menembus. Pada batu kapur tua, ia menyusun sumber itu yang akhirnya tak ada. Beratus tahun kemudian, ia pun kembali. Jejak, kerak, sisa, tanda, fana. Barangkali tak fana. Di pasar lawak, jejak menimpa menimpa. Menghapus kau dan aku, mengingat kau, mengingat aku. Pengalaman adalah karpet tua anakku: pompa-pompa, gambar buruk, gambar Yesus, kamus-kamus, gaun malam, dan hordin panjang. Di mana dulu ada sebuah rumah, di mana kita tak punya. Kita tak ada di mana seekor parkit mungkin mencoba bernyanyi, mencoba menyanyi, dan seorang tutup pintu. Dengar, Papa, aku tak kembali, tak kembali. Kenangan adalah seperti manik-manik yang ditawarkan peniup harmonika itu, butir-butir putih yang teruntah terkait sebuah muatan seperti huruf Morse. Selamatkan kami, selamatkan kami. Kami tenggelam. Percintaan yang tak ingin jadi hantu dalam mimpi malam. Perpisahan adalah sebuah isyarat kematian. Orang tua penjual kaca itu berkata dan bertanya siapa kita sebenarnya mengapa Berin berteriak dalam pengisiran kau tersentak jangan tinggalkan aku di Federistres ku cium pelubukmu kelopak yang gelap di kaca etalase kenapa luka itu tak pernah tampak seusai berita dan parade Pohon-pohon linden sebelum Mei Seperti rangka, seperti berdiri Leri di camp tahun 42 pagi hari Kulihat rautmu yang turki Rambutmu Yahudi Berlimu yang lain Setelah aku pergi Aku pun bertanya Bisakah kita berlindung pada senja yang tak memihak, pada malam sejenak dan metamorfose, Berlin hanya berteriak, hanya berteriak dalam serak dan mengisirin pasir dalam gelas waktu menghambur ke dalam plasmaku Lalu di sana tersusun gurun. Dan mungkin oasis tempat terakhir burung-burung. Dingin tak tercatat karya Gunawan Muhammad. Dingin tak tercatat pada termometer. Kota hanya basah. Angin sepanjang sungai mengusir. Tapi kita tetap saja di sana. Seakan-akan gerimis raib dan cahaya berenang Mempermainkan warna Tuhan, kenapa kita bisa bahagia? Yang tak menarik dari mati Karya Gunawan Muhammad Yang tak menarik dari mati Kebisuan sungai ketika aku menemuinya Yang menghibur dari mati adalah Sejuk batu-batu Patahan-patahan kayu pada arus itu Perjalanan malam Mereka berkuda sepanjang malam Sepanjang pantai terguyur garam Si bapak memeluk dan si anak dingin Menebus kelam dan gempar angin Adakah sekejap anak tertidur Atau takutkan ombak melimbur Bapak, aku tahu langkah si hantu Ia memburuku di ujung situ Si bapak diam merenggang sanggur di rasakan sesuatu akan terjadi kita teruskan saja sampai-sampai sampai tak lagi terbujur pantai tapi ku tahu apa nasibku lepaskanlah aku dari pelukmu tahanlah buyung dan tinggallah diam Mungkin ada cahaya yang tenggelam, namun si hantu tak lama menunggu. Dilepaskannya cinta bagai belenggu. Si anak pun terbang ke sebuah cuaca. Bapak, aku mungkin rindu di sana. Usinara. Usinara yang menyerahkan jagat dan darahnya untuk menyelamatkan seekor punai yang terancam kematian. Tahu dewa-dewa tak pernah siap, mereka makin tua. Langit menggantungkan dacin pada tiang lapung neraka. Sejak cinta dibunuh, timbangan terlambat. Telah tujuh zaman asap Dan api penyiksaan Mengeburkan mata siapa saja Dimanakah batas belas baginda Mungkin tak ada Jawab usirna Ia hanya menahan perih di rusuknya Ketika tujuh burung nasar Sibuk di kamar itu Tujuh bukan satu Merenggut dagingnya Selapis demi selapis Sering aku bayangkan Raja yang baik hati itu Tergeletak di lantai Memandang keluar pintu Melihat debu sore Dan daun-daun yang Pelan-pelan berubah umu Ia ingin punai itu Segera lepas Ayo terbang Aku telah menebus nyawamu Ia ingin berkata Tapi suaranya tak terdengar Sementara itu Di sudut si punai menangis Tak ada dewa yang datang Dan mengubah adegan ini Jadi dongeng Usirna hanya menutup matanya Ia tahu Kahyangan adalah cerita Yang belum jadi Barangkali telah kuseka namamu. Barangkali telah kuseka namamu dengan sol sepatu. Seperti dalam perang yang lama, kau seka namaku. Barangkali kau telah menyeka bukan nama. Barangkali aku telah menyeka bukan nama. Barangkali kita malah tak pernah disini. Hanya hutan. Jauh di selatan, hujan pagi tentang mau di ujung bait itu mulai tampak sebuah titik yang kemudian runtuh lima menit setelah itu. Di ujung ruang itu mulai tampak sederet jari yang ingin memungutnya kembali, tapi mungkin itu tak akan pernah terjadi. Ini jam yang amat biasa. Maut memarkir keretanya di ujung gang dan berjalan tak menentu. Langkahnya tak seperti yang kau bayangkan. Tak ada gempa, tak ada hujan asam, tak ada parit yang meluap. Hanya sebuah saja, seperti kabel yang putus atau hampir putus. Di muka jendela di sini, cemara pun gugur daun dan kembali. ombak hancur terbentuk. Di sini, kemarau pun menghembus, menghembus pasir dingin dan malam hari. Ketika kedamaian pun datang memanggil, ketika angin terputus-putus, di hatimu memanggil dan. Kata ucapkan ke ruangan jauh, "datanglah!" Ada sepasang bukit merah dari tanah padang-padang. Ternada tanah padang padang terkubur, di mana tangan hati-hati terlulur dan mengasing ke hincir yang sunyi. Ketika senja mengeri. dan di ujung benua mengecah pelan. Tidakkah siapapun lahir kembali di detik begini? Ketika bangkit bumi sejak misu abadi dalam kristal kata dalam son. Bintang pagi Bintang pagi Seperti sebuah sinyal Untuk berhenti Di udara Keras kata-kata Berjalan Sejak malam Dalam tidur Sonalitas pelan Di sayap Miga Telanjang ke arah tanju Yang kadang menghilang mungkin ada sebuah prosesi ke sebuah liang hitam di mana hasrat dan apa saja yang terima terhimpun seperti bangkai burung di mana tapi mungkin tak ada lagi siapa yang mengancamnya, apa yang mengirimnya dari mana dari kita ada telur yang tersisih Dan garis lintang yang dihilangkan barangkali Sementara kau dan aku duduk berbicara Dalam sel panjang Dan aku memintamu sebutkan kata-kata itu beri mereka alamat kau diam mungkin ada sejumlah arti yang tak akan hingga di perjalanan atau ada makna di rimba hutan yang selamanya menunggu tanda hari badai atau gelap atau bukan bintang bayi Kabut Siapakah yang tegak di kabut ini Atau Tuhan atau Kelam Bisik-bisik lembut yang sesekali Mengusap wajahnya tertahan-tahan Kepada siapakah kabut ini Telah turun perlahan-lahan Kepada Pak Tua atau kami Kepada kerja atau sawah sepi ditinggalkan Saya cemaskan sepotong dulu. Saya cemaskan sepotong lumpur di koral halaman Saya cemaskan sepotong daun di koral halaman Saya cemaskan kau malam yang mengigau dengan gerimis yang tak kelihatan Di antara kanal, jarimu menandai sebuah percakapan yang tak hendak kita rekam Di hitam sotong dan gelas sovinon blank yang akan ditinggalkan di kiri kita kanal menyusup dari laut Di jalan para kelasi malam seakan-akan biru Meskipun esok Lazuardi katamu Aku dengar kita kenal kegaduhan di aspal ini Kita tahu banyak hal Kita tahu apa yang sebentar Seorang pernah mengatakan Kita telah disandingkan Sejak penghuni pertama geto Yahudi Membangun kedai Tapi kau tahu Aku akan melepasmu Di sudut itu Tiap malam selesai Dan aku tahu kau akan pergi Kota ini Katamu adalah jam Yang digantikan matahari Rite of spring Tari itu melintas Pada cermin Bagian terakhir ritus musim gerak daun paras putih tapak kaki yang melepas lantai 23 tahun kemudian di kaca ia temukan wajahnya sendiri terpisah dari ruang lekang seperti warna waktu pada kertas koreografi tapi ia masih ingin meliukan tangannya aku tak seperti dulu katanya tapi di fragment ini Kau memerlukan aku, aku hantu salju. Suaranya pelan, seperti gerak tulang. Ketika di ruang latihan itu, tak ada lagi adegan. Hanya nafas, mungkin ia masih di situ.